nasehat dari saudaraku memberi nasehat terdengar bukan nasehat seperti memaki mungkin kecewa Saat mendengar nasihat itu Yang berisikan tentang Sadar dunia cuma sesaat, maka dari itu aku jangan tersesat. Terima kasih, saudaraku, perkataanmu itu benar. Inilah waktunya. Sombongan, buanglah si. Saking takutnya Dan aku tersadar Dunia cuma sesaat Maka dari itu aku Jangan tersesat Terima kasih saudaraku Oh